I'm gone Teman-teman balik lagi bersama dengan Boy Ta gamer teman-teman. Jangan lupa like dengan subscribe teman-teman. Jangan lupa share the komen ya teman-teman ba kita bakalan turun ipon tinggi teman-teman ya teman-teman kita turun di batu bata <susuk> nyalek game console, nyalek game console, oh, ngarang ya oh, teman-teman kita mencari pintu teman-teman, mau -teman. mencari darah teman-teman, kalau kita temuk-temuk dulu teman-teman, ada musuh tuh teman-teman di tanah teman-teman. Aduh teman-teman kita lari teman-teman Gue ini cheater bang Cheater ini Sembarangan. Cheater, cheater teman -teman. dari Hong Kong cheater. cheater dari Hong Kong Mana Nyok. ada cheater Kita cheater teman-teman Ayo Kita tengok ke bawah-bawah dulu ntar teman-teman Karena yang bawah-bawah itu ada musuh teman-teman jalan-jalan dulu guys kita jalan-jalan dulu kita tembak-tembak musuh bang ada musuh ada musuh nih kita gesa aja nih kita loncat-loncat dulu nih kita arah sini ayo kita arah sini Aduh ada orang yuk kita tembak mampus mampus ya yuk tenang nih kita lu terusin sini dulu misi, misi bro kan, ayo kita gas, kayak ini ada bau bau musuh musuh nih, ayo ada musuh tuh Sekalinya nah perbadi teban, ini, teban, te ini teman dulu ini, ayo kita bokong orang. bokong, bokong dulu, tak ambil usir dulu. Ayo, gas kita bokong ini. Aduh, Ayo bokong kecut As... Sem... ini. Banyak musuhnya ini. Kedengaran dari sini nih. Wah kedengaran dari sini nih. Ayo kita buka-buka dulu, teman-teman. Tebokong -teman. tuh musuh, teman-teman. Dah. -teman. Kita cari mobil ya kan. Itu ada gas, iya. Yeah ayo kita sini dulu ya kita ambil kendaraan dulu teman-teman lari adik ibu, -ibu. Yes. ayo kita lari ke peyak Ini kita lari ke peyak ya yes kita lari ke peyak dulu ya yes. yeah. Aku telah dikepeyak dulu Tuh. Sampai lari, aku ada pantun Ikan teri, ikan cepat Gua sendiri, lubung empat Gua bantai lu, salam dari Guys Ayo guys, kita lari, -lari dulu ya kan? jadi cari musuh kita kepek nih guys. Cari-cari musuh dipek nih guys. Hati-hati ini -hati kalau ada di bokong ini. Ayo guys, kita ke bawah. Ada musuh nih bawah teman-teman. Ada musuh. Eee, nabrak nabrak. Jeng. Aduh ngomong musuh ini teman-teman Kita naik ke atas batu dulu teman-teman Kita bantai dulu Kita naik ke atas batu batu Aduh Aduh teman-teman kita kroang dulu teman-teman keronnya nggak kawai tembok teman-teman udah tembok musuhnya tadi teman-teman udah kena tadi teman-teman musuhnya teman-teman udah kena musuhnya teman-teman Ayo kita nakan batu kita lanjut lanjut dulu teman-teman kita tembok itu musuhnya kena teman-teman kita tembak tembak dulu teman-teman luarnya teman-teman Ayo, kita musuhnya datang ke sini, teman-teman. Ini -teman. datang ke sini, teman-teman. Musuhnya mati, teman-teman. Dapat aku, teman-teman. Ya, oh, ya, guys. Yeah.